Halo, welcome back to my YouTube channel again with me Devon Kali ini gua mau bikin review produk peralisan Tapi sebelum kita mulai videonya Jangan lupa subscribe dulu channelnya Supaya gua bisa tambahin video-video yang menarik lagi buat kalian Silky Girl Natural Brow Pencil ini hadir dalam kemasan mika atau plastik yang tersegel, jadi kalau misalkan kita mau cobain, kita tuh harus robek dulu produknya, otomatis kita harus beli, atau kalau misalkan di counter-counternya itu dia punya tester, kalian bisa coba dari testernya gitu setelah dibuka ya di dalam kemasannya itu tuh ada Keterangan shade-nya: ingredients, expired date, logo MUI sama made innya Kebetulan buat di Chase Republic made in European Union. Oke, setelah kemasan mikanya itu kita buka. Pencerahannya sendiri itu masih disegel plastik lagi, uh, dia tuh diluminasi sama warna coklat atau pokoknya sesuai sama shade-nya dia. Terus juga di badan ebronya itu tertulis lengkap sama kayak di kemasannya gitu. Untuk tekstur sama pigmentasinya, teksturnya itu tuh cukup creamy. Terus udah gitu uh, jadinya tuh kita gampang buat ngaplikasiin, terus nggak sakit waktu dipakai. Jadi kita bisa ngirangi -ngirang. pas pakainya itu bisa tebel atau tipis. Terus pastinya kalau yang krim itu juga gampang untuk di blend. Ketahanannya itu kayak standar pensil alis biasa pada umumnya. Kalau misalkan kena air, digosok atau kegosok ya pasti bakal hilang gitu. Apalagi kalau misalkan kita habis wudhu, cuci muka, warnanya juga pasti bakal ada sedikit pudar Pinsil alis ini tuh ngeklaim kalau dia tuh bisa ngebentuk alis dengan mudah Alis terlihat natural, mudah dibaurkan Jadi kesimpulannya, harganya itu murah banget Dengan kualitas yang gak abal-abal Terus pigmentasinya bagus, teksturnya gak keras alias creamy Warnanya juga pas Kekurangannya adalah karena ini pensil alisnya itu mal, Jadi kalian itu harus punya rautan Terus uh, ini tuh bakal cepet habis Kalau misalkan kalian maunya tuh kayak punya pensil alis yang selalu runcing Untuk harga, ini harganya tuh murah banget Sekitar 29500 di official storenya nya Silk Eagle oh so, Sekian dulu review dari gue Next time kita ketemu lagi Di review-review gue selanjutnya So Dadah